yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, terjemah kumpulan hadis 9 Imam, Sahih Bukhari, Kitab 9, Waktu-waktu solat. Satu, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, Aku membacakannya di hadapan Malik dari Ibnu Syihab bahwa Umar bin Abdul Aziz pada suatu hari mengakhirkan pelaksanaan solat. Kemudian Urwah bin As-Subair datang menemuinya dan mengabarkan kepadanya bahwa al mugirah bin Syu'bah pada suatu hari juga pernah mengakhirkan salat dan saat itu dia tinggal di Irak. Kemudian Abu Mas'ud Al-Ansari datang menemuinya seraya berkata, "Apa yang kamu lakukan ini wahai al mugirah Bukankah kamu telah mengetahui bahwa malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam pernah turun kemudian melaksanakan salat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut melaksanakan salat kemudian Jibril salat lagi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut salat kembali kemudian Jibril salat lagi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut salat kembali kemudian Jibril salat lagi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut salat kembali Kemudian Jibril sholat lagi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut sholat kembali. Kemudian Jibril berkata, inilah waktu-waktu yang diperintahkan kepadaku agar engkau melaksanakannya. Umar lalu berkata kepada Urwah, ketahuilah apa yang kamu ceritakan. Sesungguhnya Jibril datang untuk menjelaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu-waktu sholat. Urwah berkata. Begitulah adanya bahwasanya Bashir bin Abu Mas'ud menceritakan dari bapaknya, Urwah berkata, Aisyah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat Asyar sementara cahaya matahari yang ada dalam kamarnya belum nampak. dua Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said berkata, telah menceritakan kepada kami abad yaitu Ibnu, abad dari Abu Hamzah dari Ibnu, Abbas berkata, Utusan, Abdul Qais datang kepada Rasulullah Alaihi Wasallam dan berkata, Sesungguhnya kami dari suku Rabiah, dan kami tidak dapat mengunjungi Tuhan kecuali pada bulan haram. Maka perintahlah kepada kami dengan sesuatu yang kami ambil dari Tuhan dan dapat kami sampaikan kepada penduduk kami. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku perintahkan kalian dengan empat perkara dan aku larang dari empat perkara, iman kepada Allah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan kalian keluarkan seperlima dari harta rampasan perang. Dan aku larang kalian dari Ad Duba, Al Hantam, Al Mukayyar dan An Nakhir. Tiga telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Musanak berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Qais dari Jarir bin Abdullah berkata, aku membayar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan sholat menunaikan zakat dan untuk setia kepada setiap muslim empat telah menceritakan kepada kami musadat berkata telah menceritakan kepada kami Yahya dari al-amasi berkata telah menceritakan kepadaku Syakik berkata aku pernah mendengar hujaifah berkata kami pernah bermajelis bersama Umar Lalu ia berkata, siapa di antara kalian yang masih ingat sabda Rasulullah Alaihi Wasallam tentang masalah fitnah? Aku lalu menjawab, aku masih ingat seperti yang beliau sabdakan. Umar bertanya, kamu dengar dari beliau atau kamu mendengar perkataan itu dari orang lain? Aku menjawab, yaitu fitnah seseorang dalam keluarganya, harta, anak dan tetangganya dan fitnah itu akan terhapus oleh amalan sholat, puasa, sedekah, amar maruf dan nahi munkar. Umar berkata, bukan itu yang aku mau, tapi fitnah yang dahsyat seperti dahsyatnya air laut. Hujaifah berkata, Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya fitnah itu tidak akan membahayakan engkau. Antara engkau dengannya terhalang oleh pintu yang tertutup. Umar bertanya, pintu yang rusak atau terbuka. Hujhaifah menjawab, rusak. Umar pun berkata, kalau begitu tidak akan bisa ditutup selamanya. Kami, perawi, bertanya, apakah Umar mengerti pintu yang dimaksud? Hujhaifah menjawab, ya, sebagaimana mengertinya dia bahwa setelah pagi adalah malam hari. Aku telah menceritakan kepadanya suatu hadis yang tidak ada kerancuannya. Namun kami takut untuk bertanya kepada Hujhaifah, Lalu aku suruh Masruk untuk, lalu ia pun menanyakannya kepadanya. Hujiaifah lalu menjawab, pintu itu adalah Umar. 5. Telah menceritakan kepada kami. Kutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Surai, dari Sulaiman Ad Taimi, dari Abu Usman An-Nahdi, dari Ibnu Masud, bahwa ada seorang laki-laki mencium seorang wanita, ia lalu mendatangi Nabi Alaihi Wasallam dan mengabarkan kepada beliau. Maka turunlah firman Allah, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan, dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surat Hud, Ayat 114, laki-laki itu lalu bertanya, Wahai Rasulullah, apakah ini khusus buatku? Beliau menjawab, untuk semua umatku. 6. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Hisham bin Abdul Malik berkata. Telah menceritakan kepada kami Syubah berkata. Telah mengabarkan kepadaku Al-Walid bin Al-Aizar berkata. Aku mendengar Abu Amru Asis Syaibani berkata. Pemilik rumah ini menceritakan kepada kami seraya menunjuk rumah Abdullah, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Salat pada waktunya." Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Kemudian berbakti kepada kedua orang tua." Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab jihad fisabilillah. Abdullah berkata, "Beliau sampaikan semua itu, sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya untukku." 7. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah berkata, "Telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Hasim dan Ad-Darawardi dari Yazid, yakni Ibnu Abdullah bin Al-Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi lima kali setiap hari, apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran, daki, yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikitpun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat lima waktu, dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Delapan, telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami, Mahdi dari Gailan, dari Anas berkata, aku tidak pernah mengenal sesuatu pun di zaman Rasulullah Wasallam seperti apa yang terjadi sekarang. Dikatakan kepadanya, Apakah yang kau maksud solat? Anas berkata, bukankah memang benar kalian telah melalaikannya? 9. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Zurarah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahid bin Wasil Abu Ubaidah Al-Hadad dari Usman bin Abu Rawat. Saudara Al-Aziz bin Abu Rawat, ia berkata, Aku mendengar as zuhri berkata, Aku pernah menemui Anas bin Malik di Damaskus. Sementara saat itu ia sedang menangis. Aku lalu bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Anas lalu menjawab, "Aku tidak pernah mengenal sesuatu pun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang aku temui sekarang selain masalah salat. Salat sekarang ini sudah dilalaikan." Bakar bin Khalaf berkata, "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakar al-Barsani telah mengabarkan kepada kami Usman bin Abu Rawat dengan hadis seperti ini. 10 telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Katadah dari Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian sholat bermunajat kepada Robnya, maka janganlah dia meludah ke sebelah kanannya tetapi hendaklah ke sebelah kiri atau bawah kaki kirinya. Said menyebutkan dari kata janganlah dia meludah ke arah depannya, tetapi ke sebelah kiri atau di bawah kedua kakinya. Syubah menyebutkan janganlah ia meludah ke arah depan atau sebelah kanannya, tetapi hendaklah ke sebelah kiri atau di bawah kaki kirinya. Dan Humait menyebutkan dari Anas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Janganlah ia meludah ke arah kiblat atau sebelah kanannya, tetapi hendaklah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Sebelas telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami katadah dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Seimbanglah dalam sujud dan janganlah seseorang meletakkan tangannya seperti anjing." Dan jika meludah, maka jangan sekali-kali ia meludah ke arah depan atau ke sebelah kanannya, karena dia sedang berhadapan dengan robnya. 12. Telah menceritakan kepada kami Ayub bin Sulaiman bin Bilal berkata, "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Sulaiman berkata." Soli bin Kaisan telah menceritakan kepada kami Al-Arai, Abdurrahman, dan selainnya dari Abu Hurairah dan Nafi, mantan budak, Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, bahwa keduanya menceritakan kepadanya dari Rasulullah Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Jika udara sangat panas menyengat maka tundalah solat karena panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api neraka Jahannam. 13 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata telah menceritakan kepada kami Gundar berkata telah menceritakan kepada kami syubah dari al-muhajir Abu al-hasan bahwa ia mendengar Zaid bin wab dari Abu Zar berkata seorang muazin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan suhur kemudian beliau bersabda tundalah tundalah atau beliau katakan tunggulah tunggulah beliau kemudian melanjutkan panas yang menyengat ini berasal dari hembusan api Jahanam jika udara sangat panas menyengat maka tundalah solat hingga kita melihat bayangan suatu benda 14 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah al-Musana berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata kami telah menghafalnya dari Az-Zuhri, dari Said bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi Alaihi Wasallam. beliau bersabda, Apabila panas sangat menyengat maka tudalah sholat hingga panasnya mereda. Sebab panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api jahanam Neraka jahanam mengadu kepada rohnya Seraya berkata, Wahai roh, sebagian kami telah makan sebagian yang lain, maka Allah pun memberinya izin dengan dua tarikan nafas, sekali saat musim dingin dan sekali saat musim panas. Maka apa yang kalian rasakan berupa udara panas berasal darinya, begitu juga udara dingin yang kalian rasakan berasal darinya. 15. Telah menceritakan kepada kami. Umar bin Hafsah bin Giyads berkata, telah menceritakan kepada kami, Bapakku, ia berkata, telah menceritakan kepada kami al amasih telah menceritakan kepada kami Abu Solih dari Abu Sa'id berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tundalah salat zuhur hing panas meredak karena panas yang sangat menyengat berasal dari hembusan jahanam hadis ini dikuatkan oleh Sufyan dan Yahya dan Abu Awanah dari al amasih 16 telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah berkata, telah menceritakan kepada kami dari Muhajir Abu Al Hasan mantan budak Bani Taymila, ia berkata, aku mendengar Zaid bin Wab dari Abu Zar Al gifarik berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, ketika ada muasin yang hendak mengumandangkan azan zuhur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tundalah sesaat kemudian muazin itu kembali akan mengumandangkan asan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali bersabda tundalah hingga kita melihat bayang-bayang bukit kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api jahanam maka apabila udara sangat panas menyengat tundalah salat hingga panas mereda Ibnu Abbas berkata, maksud dari firman Allah, tata koyau, Qur'an surat. An-Nahl, ayat 48, adalah condong. 17. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, berkata, telah mengabarkan kepada kami Shuaib dari As-Zuri, berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik ketika matahari panas terik Rasulullah Alaihi Wasallam keluar rumah. Melaksanakan sholat suhur, kemudian beliau naik ke atas mimbar dan menyebutkan tentang hari kiamat. Beliau sebutkan bahwa pada saat itu terdapat perkara yang besar, kemudian beliau katakan, siapa ingin bertanya maka bertanyalah. Dan tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali aku akan kabarkan kepada kalian selama aku masih berada di tempatku ini. Tiba-tiba para sahabat menangis, dan Nabi S.A.L.O.H.U. Alaihi wasalam terus mengulangi bertanyalah kepadaku. Maka berdirilah Abdullah bin Huszafa as-Sahmisraya berkata, siapakah ayahku? Beliau menjawab, ayahmu husafah Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasalam meminta lagi bertanyalah kepadaku. Maka bangkitlah Umar dari posisi duduk berlututnya lantas berkata, kami ridho Allah sebagai rob. Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. Lalu Nabi Alaihi Wasallam terdiam sejenak kemudian bersabda, Barusan diperlihatkan kepadaku surga dan neraka dari balik dinding ini, Aku tidak lihat kebaikan sebagaimana keburukan. 18. Telah menceritakan kepada kami, Hafsah bin Umar berkata, telah menceritakan kepada kami, Syubah telah menceritakan kepada kami Abu al Minhal dari Abu Barsah, bahwa Nabi Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh, dan salah seorang dari kami dapat mengetahui siapa orang yang ada di sisinya. Dalam sholat tersebut beliau membaca antara 60 hingga 100 ayat, dan beliau sholat zuhur saat matahari sudah condong, Sholat, asyar saat salah seorang dari kami pergi ke ujung kota dan matahari masih terasa panas sinarnya. Dan aku lupa apa yang dibaca beliau saat sholat maghrib. Dan beliau sering mengakhirkan pelaksanaan sholat, isya hingga sepertiga malam lalu melaksanakannya sampai pertengahan malam. Muas berkata, syuba berkata, aku pernah berjumpa dengannya pada suatu hari, berkata, atau sepertiga malam. 19 telah menceritakan kepada kami Muhammad yakni Ibnu Mukatil berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdurrahman telah menceritakan kepadaku Galib al katan dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani dari Anas bin Malik ia berkata jika kami salat di belakang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur saat udara panas kami sujud beralaskan pakaian kami untuk menghindari panasnya pasir. 20. Telah menceritakan kepada kami Abu an berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad yaitu Ibnu Said dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Said dari Ibnu Abbas bahwa Nabi. <Sessizia> Sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan solat di Madinah sebanyak tujuh dan delapan, yaitu solat zuhur, asyar, maghrib dan isya. Ayyub berkata, barangkali hal itu ketika pada malam itu hujan. Ibnu Abbas berkata, bisa jadi. 21. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Iyadel dari Hisyam dari bapaknya, bahwa Aisyah berkata, Rasulullah Alaihi Wasallam melaksanakan solat asyar sedangkan matahari belum berlalu dari kamarnya rumah Aisyah. Abu Umamah menyebutkan dari Hisham, dari dalam kamarnya, posisi cahayanya. 22. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, salat asyar sementara matahari yang ada di kamarnya belum, menampakkan bayang-bayang. 23 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah dari As-Suri dari Urwah dari Aisyah berkata Nabi shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asyar sementara matahari muncul dari dalam kamarku dan belum nampak bayang-bayang Malik dan Yahya bin Sa'id dan Shu'aib dan Ibnu Abu Hafsah menyebutkan sementara matahari belum lagi nampak bayangannya. 24. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Auf dari Sayyar bin Salamah berkata, aku dan bapakku datang menemui Abu Barsah al-Aslami. Lalu bapakku berkata kepadanya, Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat yang diwajibkan? Abu Barzah menjawab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat zuhur yang kalian sebut sebagai waktu utama saat matahari telah tergelincir. Sholat ashar ketika salah seorang dari kami kembali dengan kendaraannya di ujung kota sementara matahari masih terasa panas sinarnya. Dan aku lupa apa yang dibaca beliau saat sholat maghrib. Beliau lebih suka mengakhirkan sholat isya yang kalian sebut dengan sholat atmah, dan beliau tidak suka tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Dan beliau melaksanakan sholat subuh ketika seseorang dapat mengetahui siapa yang ada di sebelahnya. Beliau membaca enam hingga seratus ayat. 25. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishak bin, Abdullah bin Abu Talah dari Anas bin Malik berkata, Kami pernah sholat. Asyar kemudian orang-orang keluar menuju Bani, Amru bin, Auf, dan kami dapati mereka sedang melaksanakan sholat asyar. 26. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mukatil berkata, Telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami. Abu Bakar bin Usman bin Sal bin Hunayf berkata, Aku mendengar Abu Umamah bin Sal berkata, Kami pernah sholat zuhur bersama Umar bin Abdul Aziz. Setelah selesai kami keluar mendatangi Anas bin Malik, dan saat itu kami dapati mereka sedang melaksanakan sholat asyar. Maka aku pun bertanya, Wahai paman, sholat apakah yang kamu kerjakan ini? Dia menjawab salat asyar. Saat seperti inilah salat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pernah kami lakukan bersamanya. 27. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuri berkata, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat Asyar saat matahari masih meninggi. Dan jika ada seseorang pergi menemui keluarganya kemudian kembali, maka ia akan mendapati matahari masih tinggi. Sedangkan sebagian desa jaraknya dengan Madinah ada yang berjarak sampai 4 mil atau sekitar itu. 28. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik berkata, kami pernah melaksanakan sholat asyar dan jika salah seorang dari kami pergi ke Kubah mendatangi mereka penduduk maka matahari masih tinggi. 29. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda orang yang kehilangan solat, asyar, dengan berjamaah, seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Saat menafsirkan ayat, dia sekali-kali tidak akan mengurangi Quran Surat. Muhammad, ayat 35, Abu Abdullah berkata, bila kamu membunuh seseorang atau kamu mengambil hartanya. 30. Telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim, berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Kasir dari Abu Kilabah dari Al Malik berkata, kami pernah bersama Buraidah pada suatu peperangan saat cuaca mendung. Lalu ia berkata, "Segeralah laksanakan salat Asyar. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa meninggalkan salat Asyar sungguh hapuslah amalnya." 31. Telah menceritakan kepada kami, Al-Humaidi, berkata, telah menceritakan kepada kami, Marwan bin Muawiyah, berkata, telah menceritakan kepada kami, Ismail, dari Qois, dari, Jarir bin, Abdullah, berkata, pada suatu malam kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lalu melihat ke arah bulan Purnama. Kemudian beliau bersabda, Sesungguhnya kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Dan kalian tidak akan saling berdesakan dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan untuk melaksanakan solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Beliau kemudian membaca ayat, dan bertasbihlah sambil memuji robmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya Quran Surat Ka'af. Ayat 39, Ismail menyebutkan, kerjakanlah dan sekali-kali jangan sampai kalian terlewatkan. 32, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah-telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu As-Zinat, dari Al-Arai, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Wasallam bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian. Dan mereka berkumpul saat sholat fajar, subuh, dan asyar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, para hambanya, dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku. Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Tiga telah menceritakan kepada kami Abu Annuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya bin Abu Kasir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang dari kalian mendapatkan sujud solat ashar sebelum terbenam matahari maka sempurnakanlah dan jika mendapatkan sujud solat subuh sebelum terbit matahari maka sempurnakanlah. 34, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari Bapaknya. Ia mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah mendengar Rasulullah. Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, sesungguhnya keberadaan kalian dibandingkan umat-umat sebelum kalian seperti masa antara solat. Asyar dan terbenamnya matahari. Ahlu Taurat diberikan kitab Taurat, kemudian mereka mengamalkannya. Hingga apabila sampai pertengahan siang hari mereka menjadi lemah tidak kuat sehingga melalaikannya. Maka mereka diberi pahala satu kirat satu kirat. Kemudian Ahlu Injil diberikan kitab Injil, lalu mereka mengamalkannya hingga waktu sholat, Asyar, dan mereka pun melemah. Maka mereka pun diberi pahala satu kirat satu kirat. Sedangkan kita diberikan Al-Quran, lalu kita mengamalkannya hingga matahari terbenam, maka kita diberi pahala dua kirat-dua kirat. Kedua ahlul kitab tersebut berkata, Wahai Rob kami, bagaimana engkau memberikan mereka dua kirat-dua kirat dan engkau beri kami satu kirat-satu kirat. Padahal kami lebih banyak beramal. Beliau melanjutkan kisahnya, maka Allah, asa wajalah bertanya, Apakah aku menzolimi sesuatu dari bagian pahala kalian?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Allah, asawa wajalla berfirman, "Itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki." 35. telah menceritakan kepada kami Abu Quraib berkata, "Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Burait, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam." Beliau bersabda, perumpaman kaum muslimin, Yahudi dan Nasoro. Seperti seseorang yang memperkerjakan suatu kaum, mereka harus bekerja untuknya hingga malam hari, sementara mereka hanya beramal hingga siang hari. Mereka berkata, kami tidak patut menerima upah darimu. Akhirnya orang itu memperkerjakan kaum yang lain dan berkata, sempurnakanlah sisa hari yang ada, nanti kalian mendapatkan bagian upah sesuai persyaratanku. Maka mereka mengerjakan pekerjaan hingga hanya sampai waktu, asyar, mereka lalu berkata, kami kembalikan pekerjaan kepadamu. Lalu orang itu memperkerjakan kaum yang lain lagi. Maka kaum tersebut bekerja menuntaskan sisa hari sampai matahari terbenam. Jadilah kaum ini menyempurnakan pahala dua kaum sebelumnya. 36. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Miran berkata, "Telah menceritakan kepada kami." Al-Walid berkata, "Telah menceritakan kepada kami." al auzai berkata, "Telah menceritakan kepada kami Abu An-Najasyi Suhaib, mantan budak Rafi bin Hadid." Ia berkata, "Aku pernah mendengar Rafi." Bin Hadid berkata, "Kami pernah sholat Maghrib bersama Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam." Ketika salah seorang dari kami berlalu pergi, maka ia masih dapat melihat tempat sandal kami. 37. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jafar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Muhammad bin Amru bin Al-Hasan bin Ali berkata, al Hajj pernah menunda pelaksanaan solat. Maka kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Maka dia menjawab: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan solat zuhur ketika matahari telah condong, solat asyar saat matahari masih terasa panas sinarnya, solat maghrib ketika matahari telah terbenam, dan solat isya terkadang beliau mengikuti keadaan jamaah, Jika beliau lihat sudah berkumpul, maka beliau segerakan dan jika mereka belum berkumpul maka beliau akhirkan. Sementara untuk sholat subuh, mereka atau beliau melaksanakannya saat pagi masih gelap. 38. Telah menceritakan kepada kami Al-Maki bin Ibrahim berkata, Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah berkata, Kami pernah sholat maghrib bersama Nabi Alaihi Wasallam ketika matahari sudah tenggelam tidak terlihat. 39. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, Telah menceritakan kepada kami Syubah berkata, Amru bin Dinar berkata, Aku pernah mendengar Jabir bin Said dari Abdullah bin Abbas berkata, Nabi Alaihi Wasallam Pernah melaksanakan sholat 7 rakaat dengan jama' dan 8 rokaat dengan jama' 40. Telah menceritakan kepada kami Abu Mamar yaitu, Abdullah bin Amru berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Al Husain berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Mugafal al Muzani bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian dikalahkan oleh orang badui dalam menamakan melaksanakan sholat maghrib kalian. Abdullah bin Mugafal al Muzani berkata. Orang badui menyebut maghrib dengan Isya karena mereka menunda pelaksanaan maghrib hingga masuk waktu Isya. 41. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, Telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari As-Suri, Salim berkata, Abdullah mengabarkan kepadaku, Ia berkata, Rasulullah Alaihi Wasallam pernah memimpin kami melaksanakan sholat, isya pada waktu yang orang-orang menyebutnya dengan sebutan atamah selesai solat beliau berpaling dan menghadap ke arah kami seraya bertanya tidakkah kalian melihat malam kalian ini ketahuilah sesungguhnya pada setiap 100 tahun tidak ada seorang pun yang hidup di atas bumi akan tersisa 42 telah menceritakan kepada kami muslim bin Ibrahim berkata telah menceritakan kepada kami Syubah dari Sad bin Ibrahim dari Muhammad bin Amru, yaitu ibnu al Hasan bin Ali, ia ya berkata: Kami pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang solatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lalu menjawab: Beliau melaksanakan solat zuhur jika matahari sudah condong, solat ashar saat matahari masih terasa panasnya, masih terang, solat maghrib ketika matahari sudah tenggelam sedangkan sholat, Isya jika orang-orang sudah berkumpul maka beliau segerakan dan jika belum maka beliau akhirkan. Dan waktu untuk sholat subuh saat pagi masih gelap. 43 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ukail dari Ibnu Syihab dari Urwah bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, ia katakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat Isya ketika malam telah masuk sepertiga akhir malam atamah dan itu terjadi ketika Islam belum luas tersebar. Beliau tidak juga keluar hingga Umar berkata, "Para wanita dan anak-anak sudah tidur." Maka beliau pun keluar dan bersabda kepada orang-orang yang ada di masjid, "Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menunggu salat ini selain kalian." 44 telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin al Allah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Umamah dari Burait, dari Abu Burdah, dari Abu Musa. Ia berkata, aku dan sahabat-sahabatku yang pernah ikut dalam perahu singgah pada tanah lapang yang memiliki aliran air. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, di antara mereka ada beberapa orang yang saling bergantian mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat isya di setiap malamnya. Hingga pada suatu malam, aku dan para sahabatku menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang sibuk dengan urusannya, sehingga beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat ter isya hingga pada pertengahan malam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menunaikan, Solat bersama mereka, selesai solat beliau bersabda kepada orang-orang yang hadir, tetaplah kalian di tempat kalian, dan bergemberilah. Sesungguhnya termasuk dari nikmat Allah kepada kalian adalah didapatinya seorang pun saat ini yang melaksanakan solat isya, selain kalian, atau beliau bersabda, tidak ada yang melaksanakan solat pada waktu seperti ini kecuali kalian. Namun ia terlupa mana dari dua kalimat ini yang dikatakan beliau. Abu Burda berkata, Abu Musa, maka kami kembali dengan gembira dengan apa yang kami dengar dari Rasulullah Alaihi SAW. 45. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahab as-Sakafi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid al-Hasa dari Abu al Minhal dari Abu Barsah, bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam tidak suka tidur sebelum sholat, isya dan berbincang-bincang. Setelahnya, 46, telah menceritakan kepada kami Ayub bin Sulaiman, yaitu Ibnu Bilal. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar dari Sulaiman, yaitu Ibnu Bilal berkata, telah menceritakan kepada kami. Solih bin Kaisan telah mengabarkan kepadaku Ibnu Syihab dari Urwal, bahwa Aisyah berkata, Rasulullah Alaihi Wasallam pernah mengakhirkan solat Isya hingga sepertiga malam yang akhir. Lalu, Umar pun berseru kepada beliau, laksanakanlah solat, sebab para wanita dan anak-anak telah terlelap tidur. Maka keluarlah beliau seraya berkata, tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menunggu sholat isya ini selain kalian. Beliau tidaklah melaksanakan sholat seperti ini kecuali di Madinah. Dan mereka melaksanakan sholat antara hilangnya syafak cahaya kemerahan di langit hingga sepertiga awal dari malam. 47. Telah menceritakan kepada kami, Mahmud yaitu Ibnu Gailan berkata, Telah mengabarkan kepada kami Abdurrazak berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraj berkata telah mengabarkan kepadaku Nafi berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam disibukkan dengan urusan sehingga mengakhirkan salat isya dan karenanya kami tertidur di dalam masjid lalu kami terbangun lalu tertidur Lalu terbangun lagi hingga akhirnya Rasulullah SAW keluar menemui kami seraya bersabda, tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menunggu sholat seperti ini selain kalian. Dan Ibnu Umar tidak mempermasalahkan apakah beliau memajukannya atau mengakhirkan pelaksanakaannya. Dan Ibnu Umar tidur dahulu sebelum sholat isya. Ibnu Juraic berkata, Aku bertanya kepada Atta, lalu dia berkata, Aku mendengar ibnu Abbas berkata, pernah suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat isya hingga banyak orang tertidur. Kemudian mereka terbangun, lalu tertidur lagi. Kemudian terbangun lagi. Umar bin Al khattab lalu berdiri dan berkata, sholat. Ata berkata, ibnu Abbas, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keluar dengan meletakkan tangan pada kepala, seakan aku melihat rambut beliau basah meneteskan air. Beliau kemudian bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka melaksanakan solat isya seperti waktu sekarang ini. Aku Ibnu Juraic kemudian menanyakan kepada, atau untuk memastikan kenapa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di kepalanya sebagaimana yang diberitakan oleh Ibnu Abbas, maka Atta merenggangkan sedikit jari-jarinya, kemudian meletakkan ujung jarinya di atas sisi kepala. Kemudian ia menekannya sambil menggerakkan ke sekeliling kepala hingga ibu jarinya menyentuh ujung telinga yang dimulai dari pelipis hingga pangkal jenggot. Dia melakukannya tidak pelan juga tidak cepat kecuali sedang seperti itu. Lalu beliau bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka melaksanakan salat seperti waktu sekarang ini. 48 telah menceritakan kepada kami Abdurrahim Al-Muharibi berkata, telah menceritakan kepada kami Zaidah dari Humait At-Tawil dari Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat Isya hingga pertengahan malam. Setelah melaksanakan salat beliau bersabda, "Manusia semuanya sudah selesai salat lalu mereka tidur dan kalian akan senantiasa dalam hitungan salat selama kalian menunggu pelaksanaannya." Ibnu Abu Maryam menambahkan, "Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayub telah menceritakan kepadaku, Humayd, dia mendengar Anas bin Malik berkata, pada malam itu aku seolah melihat cahaya cincin beliau. 49 telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ismail, telah menceritakan kepada kami Qois Jarir bin Abdullah berkata kepadaku, kami sedang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat beliau melihat rembulan di malam purnama. Kemudian beliau bersabda, Sesungguhnya kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Dan kalian tidak akan saling berdesakan dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan melaksanakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Maka lakukanlah. Kemudian beliau membaca, Maka bertasbihlah sambil memuji robmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surat Ka'af Ayat 38, 50, telah menceritakan kepada kami, Khutbah bin Khalid berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hamam telah menceritakan kepadaku, Abu Jamrah dari Abu Bakar bin Abu Musa, dari bapaknya, bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa mengerjakan sholat pada dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Ibnu Raja berkata, telah menceritakan kepada kami, Hamam dari Abu Jamrah, bahwa Abu Bakar bin Abdullah bin Qois telah mengabarkan kepadanya seperti ini. Dan telah menceritakan kepada kami, Ishak telah menceritakan kepada kami, Haban telah menceritakan kepada kami, Hamam telah menceritakan kepada kami, Abu Jamrah dari Abu Bakar bin Abdullah dari Bapaknya dari Nabi Alaihi Wasallam seperti ini. 51 telah menceritakan kepada kami Amr bin Ashim berkata, telah menceritakan kepada kami Hamam dari Katadah dari Anas bin Malik, bahwa Zaid bin Sabit telah menceritakan kepadanya, bahwa mereka pernah sahur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka berdiri untuk melaksanakan solat. Aku bertanya, berapa jarak antara sahur dengan solat subuh? Dia menjawab, antara 50 hingga 60 ayat. 52. Telah menceritakan kepada kami, Hasan bin Sabah telah mendengar Raub bin Ubadah telah menceritakan kepada kami, Said dari Katadah dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Alaihi Wasallam dan Said bin Sabit makan sahur bersama. Setelah keduanya selesai makan sahur, beliau lalu bangkit melaksanakan sholat. Kami bertanya kepada Anas, berapa rentang waktu antara selesainya makan sahur hingga keduanya melaksanakan sholat. Anas bin Malik menjawab, kira-kira waktu seseorang membaca lima ayat. 53. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais dari saudaranya, dari Sulaiman, dari Abu Hazam bahwa dia mendengar Sal bin Sat berkata, Suatu kali aku pernah makan sahur bersama keluargaku, Kemudian aku bersegera agar dapat melaksanakan sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 54. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Ukail dari Ibnu Syuhab berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin As-Subair bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, ia mengatakan, kami wanita-wanita mukminat pernah ikut sholat fajar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai sholat tanpa diketahui oleh seorang pun karena hari masih gelap. 55 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Said bin Aslam, dari Atta bin Yasar, dan dari Buser bin Said, dan dari al arait Mereka semua menceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa mendapatkan satu rokaat dari solat subuh sebelum terbit matahari berarti dia mendapatkan subuh. Dan siapa yang mendapatkan satu rokaat dari... Solat asyar sebelum terbenam matahari berarti dia telah mendapatkan asyar. 56. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah alaihi wasallam Bersabda, barang siapa mendapatkan satu rokaat dari solat berarti dia telah mendapatkan solat. 57. Telah menceritakan kepada kami, Hafsah bin Umar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hisham dari Katadah, dari Abu Al-Aliyah, dari Ibnu, Abbas berkata, Orang-orang yang diridoi mempersaksikan kepadaku dan di antara mereka yang paling aku ridhoi adalah Umar. Mereka semua mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat setelah subuh hingga matahari terbit, dan setelah asyar sampai matahari terbenam. Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syubah dari Katada. Aku mendengar Abu Al-Aliyah dari Ibnu Abbas berkata, Orang-orang para sahabat menceritakan hadis ini kepadaku. 58. Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said dari Hisyam berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku. Berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian sengaja melaksanakan salat ketika matahari sedang terbit dan juga ketika terbenamnya." Dan telah menceritakan kepadaku Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika matahari sedang terbit maka tundalah salat hingga telah meninggi dan jika matahari sedang terbenam maka tundalah salat hingga menghilang." Hadis ini juga kuatkan oleh Abdah. 59. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail dari Abu Usamah dari Ubaidullah dari Khuzaib bin Abdurrahman dari Hafsah bin Ashim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari dua macam jual beli, dua cara berpakaian dan dua solat. Beliau melarang solat setelah subuh sampai terbit matahari dan setelah ashar sampai matahari terbenam. Melarang dari pakaian sama dan duduk ikhtiba, dengan satu kain sehingga menghadapkan kemaluannya ke langit. Dan beliau juga melarang dari jual beli al dan Al-Mulasamah. 60. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah wasallam bersabda, Janganlah salah seorang dari kalian sengaja sholat ketika matahari sedang terbit dan atau ketika saat terbenam. 61 telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sat dari Solih dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Atab bin Yazid al-Jundai, bahwa dia mendengar Abu Said al-Hudri berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, tidak ada solat setelah subuh hingga matahari meninggi dan tidak ada solat setelah asyar hingga matahari menghilang. 62. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Aban berkata, Telah menceritakan kepada kami Gundar berkata, Telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abu Etiah berkata, Aku mendengar Humran bin Aban menceritakan dari Muawiyah berkata, Sungguh kalian telah mengerjakan suatu solat yang dilarang. Kami telah mendampingi Rasulullah Wasallam, dan kami tidak pernah melihat beliau melaksanakannya. Beliau telah melarang keduanya, yaitu dua rokaat setelah sholat asyar. 63. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, Telah menceritakan kepada kami abdah dari Ubaidullah dari khubaib dari Hafsah bin asyim dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah s.a.w. melarang dari dua macam solat, dua rokaat setelah subuh hingga terbit matahari dan dua rokaat setelah asyar hingga matahari terbenam. 64. Telah menceritakan kepada kami Abu an Telah menceritakan kepada kami Hamad bin Said dari Ayub dari Nafi dari Ibnu Umar berkata, Aku melaksanakan solat sebagaimana aku melihat para sahabatku melaksanakannya. Aku tidak melarang seorang pun untuk melaksanakan sholat baik di malam hari maupun di siang hari, kecuali bila kalian sengaja mengerjakannya saat matahari sedang terbit atau ketika sedang terbenamnya. 65. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Aiman berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia mendengar Aisyah berkata, demi zat yang telah mewafatkan beliau beliau tidak pernah meninggalkan keduanya hingga beliau berjumpa Allah dan tidaklah beliau bertemu Allah hingga terasa berat mengerjakan salat tua beliau sering mengerjakan salat dengan duduk yakni dua rakaat setelah asyar. namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakannya di masjid karena khawatir akan memberatkan umatnya sebab beliau lebih suka meringankan mereka 66. Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata. Telah menceritakan kepada kami, Yahya berkata. Telah menceritakan kepada kami, Hisham berkata. Telah mengabarkan kepadaku, Bapakku Aisyah berkata, yaitu anak saudara perempuanku. Nabi Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan dua rokaat setelah sholat asyar. 67. Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Asis Syaibani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin al aswad dari bapaknya, dari Aisyah berkata, dua rokaat yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan adalah dua rokaat sebelum subuh dan dua rokaat setelah asyar. 68. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ararah berkata, "Telah menceritakan kepada kami syubah dari Abu Ishak berkata, 'Aku melihat Al-Aswad dan Masruk bersaksi atas Aisyah.' Ia berkata, 'Tidaklah Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam mendatangiku dalam suatu hari setelah Ashar kecuali beliau sholat dua rokaat.' 69. Telah menceritakan kepada kami, Muaz bin Fattalah berkata, telah menceritakan kepada kami hisyam dari Yahya, yaitu Ibnu Abu Kasir dari Abu Kilabah bahwa Abu Al-Malih menceritakan kepadanya. Ia berkata, kami pernah bersama Buraidah pada suatu hari yang mendung. Ia lalu berkata, segeralah laksanakan solat, karena Nabi Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa meninggalkan solat asyar, sungguh telah hapuslah amalnya. 70. Telah menceritakan kepada kami Imran bin Maisarah berkata, "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlel berkata, 'Telah menceritakan kepada kami Husain dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya berkata, kami pernah berjalan bersama Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam pada suatu malam.' Sebagian kaum lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sekiranya Tuhan mau istirahat sebentar bersama kami.' Beliau menjawab." Aku khawatir kalian tertidur sehingga terlewatkan sholat. Bilal berkata, aku akan membangunkan kalian. Maka mereka pun berbaring, sedangkan Bilal bersandar pada hewan tunggangannya, tapi rasa kantuknya mengalahkannya dan akhirnya ia pun tertidur. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun ternyata matahari sudah terbit, maka beliau pun bersabda, wahai Bilal, mana bukti yang kau ucapkan? Bilal menjawab, aku belum pernah sekalipun merasakan kantuk seperti ini sebelumnya. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya Allah azza wajalla memegang ruh-ruh kalian sesuai kehendaknya dan mengembalikannya kepada kalian sekehendaknya pula. Wahai Bilal, berdiri dan azanlah umumkan kepada orang-orang untuk sholat. Kemudian beliau berwudu, ketika matahari meninggi dan tampak sinar putihnya, beliau pun berdiri melaksanakan sholat. 71. Telah menceritakan kepada kami, Mu'az bin Fattalah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hisham dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Umar bin Al-Khattab datang pada hari peperangan hendak setelah matahari terbenam hingga ia mengumpat orang-orang kafir Quraisy. Lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan sholat, asyar hingga matahari hampir terbenam. Maka Nabi Alaihi Wasallam pun bersabda, Demi Allah, aku juga belum melaksanakannya. Kemudian kami berdiri menuju aliran air, sungai, beliau berwudu dan kami pun ikut berwudu. Kemudian beliau melaksanakan sholat, asyar setelah matahari terbenam, dan setelah itu dilanjutkan dengan sholat maghrib. 72. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim dan Musa bin Ismail, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami hamam dari Katadah dari Anas bin Malik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa lupa suatu solat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat. Karena tidak ada tebusannya kecuali itu, Allah berfirman, dan tegakkanlah solat untuk mengingatku, Quran Surat, Toha, Ayat 14. Musa berkata, hamam berkata, setelah itu aku mendengar beliau mengucapkan, Dan tegakkanlah solat untuk mengingatku, Abu, Abdullah berkata, Haban berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hamam telah menceritakan kepada kami, Katadah telah menceritakan kepada kami, Anas bin Malik dari Nabi Alaihi Wasallam seperti itu. 73. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya Al-Katan, telah mengabarkan kepada kami, Hisham berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya, yaitu Ibnu Abu Kasir dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah, berkata, pada peperangan Handak, Umar bin Al-Khattab, mengumpat orang-orang kafir, lalu ia berkata, hampir saja aku tidak melaksanakan sholat, ashar kecuali setelah matahari hampir tenggelam. Umar melanjutkan, maka kami berdiri menuju aliran air, sungai, kemudian beliau melaksanakan sholat, asyar setelah matahari terbenam, dan dilanjutkan dengan sholat maghrib. 74. Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, telah menceritakan kepada kami, Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami, Alf berkata, telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Minhal berkata, Aku dan bapakku pergi berangkat menemui Abu Barsah Al-Aslami. Bapakku lalu berkata kepadanya, "Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat yang maktubah wajib?" Abu Barzah menjawab, "Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur yang kalian sebut sebagai waktu utama saat matahari tergelincir, salat ashar ketika seseorang dari kami pulang menemui keluarganya di ujung kota." maka matahari masih terasa panas sinarnya. Dan aku lupa apa yang dibaca beliau saat sholat maghrib. Dan beliau lebih suka mengakhirkan pelaksanaan sholat, isya yang kalian sebut sebagai waktu, atamah. Beliau tidak suka tidur sebelum, isya dan berbincang-bincang setelahnya. Dan beliau melaksanakan sholat subuh ketika salah seorang dari kami dapat mengetahui siapa yang berada di sampingnya. Beliau membaca antara enam hingga seratus ayat. 75. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Esh Sabah berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Ali Al-Hanafi, Telah menceritakan kepada kami Qur'ah bin Khalid berkata, Kami pernah menunggu Al-Hasan hingga memperlambat kami hingga sudah dekat dengan waktu ditegakkannya sholat. Lalu dia datang dan berkata, Kami diundang tetangga kami. Kemudian dia melanjutkan, Anas bin Malik menyebutkan, pada suatu malam kami pernah menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai pertengahan malam lalu beliau sholat bersama kami kemudian menyampaikan khutbah kepada kami Sabda beliau manusia sudah selesai melaksanakan sholat lalu mereka tidur dan kalian akan senantiasa dalam hitungan sholat selagi kalian menunggu pelaksanaannya al-hasan berkata Sesungguhnya suatu kaum senantiasa akan berada dalam kebaikan selagi mereka menanti kebaikan. Kurah berkata, "Ini adalah hadis dari Anas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 76. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuri berkata, telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah bin Umar dan Abu Bakar Ibnu Abu Hadzmah bahwa Abdullah bin Umar berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat isya pada suatu malam di akhir hayatnya. Selesai salam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkata, Tidakkah kalian melihat malam kalian ini? Ketahuilah, Sesungguhnya setelah seratus tahun tidak akan ada orang pun di muka bumi ini yang tersisa dari mereka yang hadir pada malam ini. Kemudian orang-orang mengalami kerancuan dalam memahami pernyataan Rasulullah Alaihi Wasallam tersebut hingga mereka memperbincangkannya. Yakni apa yang maksud dengan seratus tahun tersebut? Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya maksud sabda Nabi, tidak akan ada orang yang tersisa di atas bumi ini, adalah berakhirnya generasi tersebut. 77. Telah menceritakan kepada kami, Abu an berkata, Telah menceritakan kepada kami, Mutamin bin Sulaiman berkata, Telah menceritakan kepada kami, Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usman dari Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa para ashabus Sufah adalah orang-orang yang berasal dari kalangan fakir miskin. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki makanan cukup untuk dua orang, maka ajaklah orang yang ketiga. Jika memiliki makanan untuk empat orang hendaklah mengajak orang yang kelima atau keenam. Maka Abu Bakar datang dengan membawa makanan yang cukup untuk tiga orang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu datang dengan membawa makanan yang cukup untuk sepuluh orang. Abdurrahman bin Abu Bakar berkata, Mereka itu adalah aku, bapakku, ibuku, perawi berkata. Aku tidak tahu ia mengatakan istriku dan pelayan yang biasa membantu kami dan keluarga Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar makan malam di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga waktu Isya, dan ia tetap di sana hingga sholat dilaksanakan. Ketika Abu Bakar pulang di waktu yang sudah malam, istrinya ibuku berkata, apa yang menghalangimu untuk menjamu tamu-tamumu? Abu Bakar balik bertanya, kenapa tidak engkau jamu mereka? Istrinya menjawab, mereka enggan untuk makan hingga engkau kembali, padahal mereka sudah ditawari. Abdurrahman berkata, "Kemudian aku pergi dan bersembunyi." Abu Bakar lantas berkata, "Wahai Gunsar, kalimat celaan." Abu Bakar terus saja marah dan mencela aku. Kemudian ia berkata kepada tamu-tamunya, "Makanlah kalian semua." Kemudian tamunya mengatakan, "Selamanya kami tidak akan makan." Demi Allah, Tidaklah kami ambil satu suap kecuali makanan tersebut justru bertambah semakin banyak dari yang semula. Abdurrahman berkata, Mereka kenyang semua, dan makanan tersebut menjadi tiga kali lebih banyak dari yang semula. Abu Bakar memandangi makanan tersebut tetap utuh bahkan lebih banyak lagi. Kemudian ia berkata kepada istrinya, Wahai saudara perempuan Bani Firas, bagaimana ini? Istrinya menjawab, Tak masalah, bahkan itu suatu kebahagiaan, ia bertambah tiga kali lipatnya. Abu Bakar kemudian memakannya seraya berkata, itu pasti dari setan yakni sumpah yang ia ucapkan. Kemudian ia memakan satu suap lantas membawanya ke hadapan Nabi Alaihi SAW. Waktu itu antara kami mempunyai perjanjian dengan suatu kaum dan masanya pun telah habis. Kemudian kami membagi, Orang-orang menjadi dua belas orang, dan setiap dari mereka diikuti oleh beberapa orang dan Allah yang lebih tahu berapa jumlah mereka. Kemudian mereka menyantap makanan tersebut hingga kenyang.